sibuk foto-foto nah ya. dia. Lagi, ini ya, lagi berdua ini lagi sibuk lagi, lagi sibuk foto-foto foto dia ngambil Hello hello siapa halo. sih itu mama siapa sih ya lalu. Oh, oh, oh. banget hello hello, harusnya aku di sampingnya ini ya, harusnya aku di sampingnya, aku kasih jalan dong, aku kasih jalan dong, mau videoin dong, aku kasih jalan dulu videoin, hello hello, ini ibu siapa namanya aku nggak tahu. Ibu-ibu, <laughs> <laughs> Wow, kejauhan, kejauhan, kejauhan, kejauhan, guys! Hello, hello, hello! Iya, belakang jauh, kejauhan ya kejauhan ya, nggak kelihatan semua. Halo, guys, guys, guys, kita sepedaan kemana ini? WTS ya, kemana aja boleh. lagi lagi uh, ada di sawah ah siap siap siap ya na repel sono ayam maju maju oke okay. maju, maju. kita harus berhati-hati jalannya banyak batu-batu ayo semangat <gaduh> ayo semangat jalanannya jelek aduh aduh kita harus benar-benar konsentrasi <gaduh>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 Mama siapa? Nadia. Oh. Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Bis, malam hari. foto siapa sih itu Mama siapa sih ya? Mama Talita, itu Mama Dimas, itu ini Mama Patah. Iya, udah kenalan.